Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Leslaw, Dimanapun kalian berada, di Fatifi kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejuran dan Rifki Bilal. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat sedukan Leslar tentunya. Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali percobaan kita di sore menjelang malam hari ini, tentunya momen akan memberikan informasi menarik dan terbaru di para sahabat ya. Kuga pertama ini ada momen special cute banget di cinta Lesler pas sahabat ya, masya Allah. Tentunya momen yang tertangkap kamera nih. <laughs> Lagi-lagi keninga dicium oleh sang suami tercinta. Tentunya ciumonya sangat pas banget persahabat yang membuat para jomblo menangis Persahabat yang melihat kekiutan keromantisan dari pasangan suami istri Rizky Bilar dan Dedek Lesti Kejora Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada idola kita ini persahabat ya Dan kita lihat unggahan tersebut direpost oleh akun Instagram Lesti Bilar Galeri Underscore dan tentu banyak sekali komentar dan tanggapan Dari postingan tersebut Salah satunya dari akun Instagram Cyaneskor Hakim Mengatakan Sekarang kalau lihat Bilar nyium dede Kenapa gue yang berbunga-bunga Masya Allah persahabatnya mewek lihat kakak Tentunya ini romantis banget persahabat Dia doakan selalu yang terbaik Untuk dede Lesti dan kakak Rizky Bilar Keunggang berikutnya Ada sebuah unggahan spesial dari Judika bersahabatnya masya Allah. tabarakallah, unggahan spesial bersama Dede Lesti dan Kakak Bilar ini menghadapi ini ketika menghadiri acara tasyakuran pernikahan sahabat Bersahabatnya siang tadi, masya Allah, ada kalimat caption doa juga nih yang dituliskan: "Happy wedding Leslar, Lesti Kejora, dan Rizky Bilar. Semoga langgeng bahagia, saling sayang, dan bersama sampai akhir." Amin doanya mudah-mudahan dikabulkan persahabat ya, doa terbaik dari judika untuk leslar dan selanjutnya kita lihat juga ada sebuah postingan ini adalah momen yang dimana para fans leslar lovers ikut menangis ketika kagriski bilar terharu meneteskan air mata persahabat ya menangis tentunya alhamdulillah semua impian kagriski bilar terwujud yang mana keteh ocha persahabat ya itu yang diinginkan oleh kakak Bilar untuk menyanyi di pernikahannya Alhamdulillah terwujud sudah Alhamdulillah persahabatnya Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada rumah tangga Dedek Lasin dan kakak Bilar Ini membuat kita semakin haru juga Melihat ketika kakak Bilar menangis persahabatnya Masya Allah Tentunya ini serius banget Ketika kakak Rizky Bilar menangis Tentu para sahabat Leslar pun juga ikut menangis persahabatnya Terharu banget lihat kakak nangis nih. Kita lihat juga unggahan ini di posting oleh akun Lesti Pilar Gallery underscore. Kalimat caption juga dituliskan, "Terharu banget lihat kakak nangis." Selamat ya, akhirnya keinginannya satu persatu mulai terwujud di dua tahun belakangan ini. Amin. Tentu, dalam postingan ini juga banyak sekali komentar yang sangat positif diberikan. Dari akun Aun Anuskor Melisa 96 mengatakan lembut banget sayangku ingat konser hijrah cinta ya Allah nangis merembes katanya tuh. Berikutnya kita lihat juga ada sebuah komentar yang diberikan dari akun Amda Alker Hafid mengatakan dari acara jam 8 sampai sekarang momen abang nangis itu menurut gua momen paling gong puncak emosi gua sebagai penonton. Masya Allah tabarakallah bersabat ya selalu setia. Menonton dari pagi hingga sore hari ini Pak Sabat, ya tetap kompak dan solid Sebagai fans sejati Selalu mendukung Dede Lesti dan kakak Rizki Bilar Selanjutnya kita lihat juga Ini ada sebuah postingan spesial juga Persahabat yang kita dapatkan Soal gaun Dede Lesti nih Kebaya motif merak Ngibing Lesti kejora Masya Allah Ini motifnya motif merak Persahabat yang luar biasa Kebayanya Dede tuh secantik itu Persahabat ya bisa jadi trendsetter nih kata sental putih bilar tuh persahabat ya masya Allah mudah-mudahan saja apapun yang dikenakan yang dipakai oleh Leslar ini selalu bisa menjadi trending topic amin. Dan berikutnya juga kita lihat ada doa spesial juga dari Sriensungkar yang membuat sebuah momen spesial juga di acara tasyakuran pernikahan Leslar takdir cinta Leslar. Ada kalimat caption juga dituliskan kondangan 2021 congrats Dede Lesni kejora dan Rizky Bilar semoga Allah memberkahi pernikahan kalian amin doa baik nih tentunya kita selalu aminkan doa doa terbaik dari sahabat sahabat yang baik juga persahabat ya berikutnya kita lihat ada sebuah postingan juga nih sahabat yang masya Allah ada Bang Putra dan Kak Septi nih selalu mendukung mensupport untuk Leslar. Postingan ini diunggah dari pos kembali oleh Hakun Lesti Bilal Jarni Kalimat caption juga dituliskan Masya Allah auranya akhirnya lihat Papi Putra Siregar dan Kak Septi Siregar Masya Allah bersabat ya Alhamdulillah Selalu dikelilingi orang-orang baik nih tidak Lesti dan Kakak Bilar doakan selalu yang terbaik juga untuk rumah tangga